oke okay, kita buah modalnya lumayan ya tadi 79.000 atau 76.000 gue lupa pokoknya langsung kita gaskan seribu apa 30 turbo ya di bed 1000 langsung kita gaskan aja semoga langsung dikasih kalau gak dikasih berarti kita turunin ya bos kita turunin bednya atau mungkin aja langsung kita buy spin kalau kita lihat ini pecahnya terus-terusan atau enggak ya Kecahnya terus-terusan ini ya, kemungkinan sudah dekat Apa momen untuk RTP yang tertinggi atau wind rate tingginya sudah Tercapai momennya ya, bosku Jadi langsung aja kita Gaskan untuk buy spin kalau misalnya nanti Terbukti ya bosku ya sudah kelihatan Untuk sementara sih gua berharap dikasih free spin gratisan dulu ya Kalian yang ingin tahu pola-pola gacor, link-link gacor Serta RTP-RTP terbaru terupdate Setiap harinya yang paling valid ya bosku Langsung ke kolom komentar Ada link yang gue taruh di kolom komentar Atau ke tentang channel gue juga ada ya bosku Langsung berusaha ragu-ragu lagi Langsung aja cek ide terus ya Oh. Sinyalnya gak mendukung sekali bosku Sinyalnya kurang mendukungnya untuk permainan ini Sambil santai-santai aja dulu ya bosku ya. Sambil santui sambil sambil kita seduh kopi dulu ya bosku Pokoknya Kalau apa namanya frisbee sudah selesai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 Uh, JP atau sensasional tapi selanjutnya pasti bisa bisa jadi di tuh bosku. Jadi kita coba buy spin nih untuk dari tadi kan gue lihat udah lumayan banyak percayaannya tapi belum dapat free spin makanya gue beli juga nggak begitu langsung jebet gue alen 40 semua nggak gue beli setengahannya aja dulu ya 20 ribu kita lihat nih. Dapatnya berapa kalau misalnya ini bontos biasanya abis itu dapat krispi jp APDT kita bisa-bisa ya, Bosku? Ya, bontos ini kaya... Saatnya balik modal bosku dapat sensasional pertama jangan di skip dulu bosku Dimikbatin aja dulu jangan di skip ya bosku aduh ngelag banget sih, gila wah, paruh sekali ya jadi gua naikin bednya ya bos kias. Abis tadi kita dapetin kurang bagus ya sebetulnya sih udah boncos ya, tapi ya kurang bagus dari free yang kita buy spinnya dari fitur yang kita beli Rp 20 ribu dapatnya cuma 30an lebih coba kita gaskan aja dulu kita, apa Kuketiga puluh aja jangan, jangan jangan lupa aktif ya bosku ya. Biasanya, wow oh, dapat benar benar, benar. Biasanya kalau oh, dapat free spin yang kayak gini nih tuh, ini. di apa loli ponnya di atas sama di bawah atau sketarnya ada di atas sama di bawah sambil-sambil sampingan gitu biasanya kita dapat chip ya, yang lebih. Jadi langsung aja. Semudah mudahan ya bosku ya. Dari yang pengalaman gua alami ya itu dapat lebih sensasinya ya pasti ya. dapat sensasi ini tadi awal pilih akhirnya, uh, uh, bosku, Uduh, kali berapa tuh, uh, kali 27 bosku langsung dapet tiga bosku, gokil gokil gokil ini yang gue bosku, kalau kita nice Terus buat atau misalnya hasilnya kurang, padahal haul. lumayan ya duit tadi pencet-pencet terus tapi kita mentalin kita mainin. Demon crush. Itu langsung aja langsung gas kan ya. banyak banyak, ya. di naikin beat-nya bosnya. Berarti di banyak lu naikin naik sekali ya. Kalau tadiannya di 800 beat 2, 200 setelah ya. jadi ke beat apa? 500an gitu sih ya. Lebih 400 tapi double dia diaktifin jadi ber500 ya pasti dapet free spinnya lumayan isinya pasti deh apalagi kayak tadi ya oh, dapet tambahan bosku gede dapet spin tambahan bosku ya mantap sekali Lu liat sendiri pecahnya tadi ya, bosku itu pecahnya di luar tadi ya pecahnya Banyak, tapi ini di dalam face paintnya jadi dapat perkaliannya lumayan sekali bosku <tuh> Oke okay, semangka, semangko Buah piring lumayan banget lah ya bosku, daripada lumayan dapat 40 ribu, eh 40 ribu, 400 ribu bosku oke okay lah tuh? oke okay lah ya kan? karena ini masih baru permulaannya karena kita juga udah tadi ngelag-ngelag ini ya bosku jadi kita coba kasih tambahan dulu kita cari tambahan dulu, kita cari gratisan lagi bosku ya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 Hmm, Jadi biru. Pulang. Oh, Apelnya amb juga mantep. Pisangnya. Oke okay, dapat lagi bosku. Bener aja ya. Seperti apa? Ya, apa yang gua pikirkan ya bosku. Ya. Feeling gua udah mulai akurat ini bosku. Kalau feeling udah akurat begini sih mantap ya bosku. Ya. Langsung dapat bosku di batch 1500 lagi. belum dapat gua turunin. Udah dapat lagi bosku. Mantap sekali ya. Hmm. Oke okay, mantap sekali dus hmm. Gila Berkali mantap-mantap busunya Asli, mantap Mantap ya, uh. Uh, Mantap oh, gila. Oke okay, bosku, untuk kalian lah bosku ya oh, pertambahan lagi bosku Semoga aja bukan pertanda bakal bonjes ya Kayak tadi dapet tambahan free speed mode. Eh, kali 50 anjir gak connect Anjir, anjir, anjir, anjir Sewe banget Gak kok ke 50 nya bosku eh, Kali 50 nya gak connect ya, tuh Bisa, bisa. Tunggu kalau unik tuh kita bisa max win tuh. Kita para pencari max win Oke, oke okay. okay, brother and sister semua. Mana lagi nih ayo semongkonya. Oke, okay. tambahin satu lagi. Ah enggak ada apa-apa. Oke okay, kayaknya bener ya bosku ya kalau misalnya baru habis dapet fris pin tambahan tuh lagi kayak tadi ada bom keliling mau mau connect itu udah tanda-tanda mau nyedot lagi bosku ya mau udah habis mau yang kita tunggu-tunggu ya bosku ya jadi langsung aja kita WD abis ini kalau ini gak dapet lagi fris gak dapet fris lagi kita WD aja langsung aja gak usah kelamaan kita langsung WD aja ya kita udah dapet lumayan ya bosku 500 lebar itu lebihnya bisa buat beli rokok satu slop sama kopi kopinya bosku jangan lupa di like dulu di komen dan di subscribe tentunya bosku oke okay. linknya yang mau tahu ada di kolom komentar dan di tentang channel bosku yang langsung aja cekidot kesana oke okay, ketemu lagi di konten gua selanjutnya see you guys semuanya bye bye oke okay, bye bye